kalau teman-teman semuanya sudah terima invitation belum ya di akunnya masing-masing jadi kan waktu teman-teman pertemuan yang waktu kita register Teman-teman kan lihat di akunnya tidak ada kredit poin. Nah, apakah beberapa hari, minggu kemarin sih tepatnya, teman-teman sudah terima kredit poin dari hasil join classroom AWS kah? Sudah, Bu. Sudah? Sudah join classroomnya ya? Yuk, kita sudah. saya share ya. Jadi, dunia kita sudah di dunia awan, teman-teman. Ini kesempatan kita untuk pakai belajar. Saya nyalakan ya. Inilah AWS yang kita pernah Studio registrasi. perkenalkan, nama saya Meliana. Dalam video ini, kita akan membahas tentang salah satu penyedia layanan cloud computing atau komputasi awan, yaitu AWS. AWS adalah platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia. AWS menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Ada jutaan pelanggan termasuk beberapa startup dengan pertumbuhan tercepat, perusahaan terbesar, dan lembaga pemerintah terkemuka menggunakan AWS untuk memangkas biaya menjadi lebih sigap dan berinovasi lebih cepat. Apa itu Cloud Computing atau komputasi awan? Komputasi awan adalah pengiriman sumber daya IT atau IT resource sesuai permintaan melalui internet dengan harga yang dibayarkan sesuai dengan pemakaian. Kemudian selain membeli, memiliki, serta mengelola pusat data fisik dan server, kita juga dapat mengakses layanan teknologi lainnya seperti computer power, kemudian tempat penyimpanan atau storage dan database sesuai kebutuhan dari penyedia cloud seperti AWS. Jadi teman-teman, saat ini dunia kita itu sudah dunia awan ya, saya bilang dunia awan. Jadi storage itu enggak secara fisik lagi, tapi mereka bisa memanfaatkan yang namanya cloud computing. Nah, kita harus kenal dengan teknologi ini meskipun mungkin di mata kuliah ini saya terbatas banget memperkenalkannya hanya untuk yang RDS, yang terkait dengan mata kuliah kita database. Tapi ini adalah kesempatan besar untuk teman-teman mengenal e, cloud computing karena di mana mana sudah seperti ini. Nah ini AWS ini skalanya sudah skala enterprise. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu, daripada mereka milih untuk e, bayar orang gitu ya, kemudian beli alat dan sebagainya, jauh lebih cepat menggunakan fasilitas dari AWS seperti ini jadi nggak usah pusing dengan mikirin oh nanti kalau database saya makin besar nanti saya harus beli storage lagi yang lebih besar kemudian kalau nanti saya perlu backup nanti saya perlu ngelakuinnya pas kapan nah ini semua ditangani oleh AWS ini jadi dunianya sudah di sini teman-teman cuman masalahnya kalau kita coba di kelas bareng-bareng untuk saya nungguin instan teman-teman nyala itu tuh saya sudah coba memang memakan waktu cukup lama. Jadi, saya bantu teman-teman dengan uh, video rekaman seperti ini, dan teman-teman coba mandiri ya, coba secara mandiri supaya uh, kita nggak saling tunggu kapan nyalanya instan kita, karena uh, memang memakan waktu cukup lama untuk nyalain dan ngestop stop layanannya. Yang nggak boleh teman-teman lupa, karena di sini kita bukan kita manfaatkan fasilitas yang dikasih oleh AWS, yaitu besarnya kalau di kelas kita itu 50 dolar, maka teman-teman tidak boleh lupa untuk mematikan instannya. Karena sistem di Cloud Computing ini, apa yang kita pakai kita bayar. Sampai sini dulu teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak? Jadi ini satu layanan yang kita bisa pakai, namanya Cloud Computing ini. Dan sistemnya dia, apa yang kita pakai kita bayar. gitu. Jadi teman-teman karena join di classroom kita yang di AWS, teman-teman itu dapat credit point 50 dolar. Nah 50 dolar itu untuk apa? Untuk menggunakan fasilitas layanan dari AWS. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Jadi jangan dibuang-buang 50 dolarnya ya, dipakai buat nyobain. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Belum? Saya lanjut kalau belum ya. Ya, jadi teman-teman mendapatkan kredit poin untuk coba layanan AWS itu karena teman-teman tergabung di Classroom. Itu akan berhenti sih layanannya. Jadi mungkin nanti kalau kapan-kapan bergabung dengan kelas saya lagi dan kita memang pakai lagi AWS untuk yang lain, untuk nyoba yang lain, teman-teman joinnya di classroom yang lain lagi, seperti itu. Jadi kalau yang sekarang sih, kita coba RDS Instant menggunakan yang tadi, credit point 50 dolar itu. Jadi tidak bisa langsung gitu, maksudnya kalau e, siswa ingin dapat kredit poin. Tapi kalau perusahaan yang sudah gabungan dengan AWS, ya berarti memang mereka bayar untuk e, menggunakan layanan dan memanfaatkan fasilitas di AWS ini gitu teman-teman kita akses halamannya kita ini kita udah coba ya udah punya AWS akunnya s educate enter untuk logginya pasti Dan udah pada bisa ya kita masuk ke account aws educate pada bagian ini teman, -teman kita tadi dikasih lima puluh dolar lima puluh kredit poin maksudnya untuk menggunakan layanan-layanan ini. Jangan lupa nanti kalau sudah diajarin dan teman-teman coba pakai layanannya, jangan lupa instantnya ditutup. Kenapa? Karena ternyata kredit point saya kan kalau teacher tuh join dikasih kredit point 150. Nah, saya itu lupa mematikan instan teman-teman. Jadi, sisa kredit poin saya waktu bikin rekaman ini itu sisanya 60, teman-teman. Jadi, ketika lupa matikan instan itu, dia akan nyedot ke kredit point saya. Wah Saya tanya, kenapa nih? Kayak gini, nah ternyata saya share untuk teman-teman bahwa di cloud computing, apa yang kita pakai layanannya itu yang kita bayar, teman-teman. Jadi, buat belajar bareng-bareng ya. Nah, ini sisa kredit poin saya segini, teman-teman nah, dapat 50 dolar. Eh, jangan juga disia-siakan dibuang-buang, ya udah, saya nyalin aja supaya kredit poinnya habis. Kayak gitu, nah, jangan karena begitu kredit poinnya habis untuk di classroom kita teman-teman sudah tidak bisa di sudah tidak bisa pakai lagi layanannya. Karena kredit poin yang saya minta saya ajukan yang kemarin kita nunggu-nunggu kapan ini di approve-nya ya, di approve atau ditolak itu untuk teman-teman tuh 50 dolar. Ya mungkin kalau ada mata kuliah lain mungkin kreditnya berbeda hmm, ya yaitu mungkin digunakan untuk mata kuliah dosen lain seperti itu. Ya, yang berikutnya, saya sudah record juga, karena tadi itu e, pengalaman, nyalain instantnya juga makan waktu, karena memang seperti itu. Jadi memang dia secure pisan lah ya. Yang kedua, saya sudah bantu record untuk teman-teman supaya nyobain RDS instantnya. Nah, itu yang nyambung dengan mata kuliah kita. Saya play ya, buat teman-teman sambil dijelaskan. Ini yang nantinya teman-teman mesti coba. Sudah dibuatkan panduannya supaya teman-teman bisa nyoba. Saya play. sobat baca Studio perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan membahas tentang salah satu layanan dari... Oh ya teman-teman, sekali lagi saya gunakan rekaman ini karena memang untuk nyalain dan matiin makan waktu cukup lama. Jadi ini yang akan membantu teman-teman dan supaya di kelas ini kita cepat gitu ya. Ini 6 menit tapi kenyataannya sebenarnya nggak 6 menit kenyataan di pas nyalain sama mah Entah mungkin jaringan saya yang lambat atau gimana, ya mudah-mudahan kalau jaringan teman-teman lebih cepat dari saya, lebih cepat juga untuk menyalakan dan mematikan instance nya Yuk kita lanjut ya. AWS yaitu Amazon RDS. Amazon RDS, singkatan dari Amazon Relational Database Service, di sini kita bisa melakukan setup dan menangani berbagai tugas rutin database hanya dengan beberapa klik. Amazon Ads memberikan layanan yang lebih menghemat biaya dan di sini Amazon Ads memberikan keleluasan pada kita untuk fokus pada aplikasi sehingga performa lebih cepat, mudah dikelola, tahan lama, aman, dan kompatibilitasnya tinggi. Database engine yang dapat dipilih yaitu Amazon Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server. Kita akan melihat layanan Ads Instant pada MariaDB. Yuk, kita simak pembahasannya. MariaDB adalah database relasional open source yang populer yang dibuat oleh pengembang MySQL. Kemudian untuk konektivitas karena kita akan akses secara publik. Nah, jadi teman-teman kalau yang bagian atas itu kita bikin uh, instant-nya. Kemudian yang bagian bawah ini yang tentang konektivitas, ini adalah cara agar database kita yang kita taruh di instan tersebut bisa diakses dari database manager teman-teman. Jadi nanti aksesnya nggak seperti kita localhost yang menggunakan MariaDB seperti biasa, tapi kita tinggal masukkan endpoint-nya ke database manager kita. Nanti dia akan terkoneksi dengan yang di AWS. Lanjut ya teman-teman, ini untuk yang buka konektivitasnya. Kita pilih public access-nya, yes. Kemudian kita buat yang baru dan menentukan nama... Dari divisi security Group name-nya, kita beri nama Maria DB Public. Lalu, setelah itu, kita tekan tombol create database. Saat ini, kita sedang dalam proses pembuatannya. Mohon ditunggu ya, teman-teman, karena memang memakan waktu cukup lama saat ini pembuat. Nah jadi pada saat proses pembuatannya itu memang dia makan waktu cukup lama sampai akhirnya ADSN ini terkreat dan dia statusnya nyala available. Jadi tadi videonya itu terpotong karena nunggu nunggu cukup lama kan nggak mungkin ya kita biarin rekamannya ternyala. Jadi itu saya cut kemudian saya lanjutkan ke yang sudah nyala. Jadi ini kondisinya sekarang sudah available. Ya. database kita sudah berhasil. Nah, ini di sini. Ini status yang e, kalau misalnya sudah berhasil dibuat, itu statusnya akan available. Ini statusnya dinyatakan available, berarti dapat digunakan. Nah, teman-teman mohon jangan lupa untuk menghentikan layanannya dengan cara memilih nama databasenya, lalu lakukan action stop ketika kita sudah selesai menggunakan layanan ini. Sekali lagi, pastikan layanan dari MariaDB sudah benar-benar memiliki status stop. Ini artinya layanannya sudah berhenti, karena jika teman-teman tidak menghentikan layanan ini, ini akan mempengaruhi kredit poin teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, kita buat databasenya, buat instannya mengikuti panduan isian yang tadi, setelah itu statusnya itu akan nyala. Jadi buat teman-teman yang nanti mungkin setelah uh, kelas ini mau coba langsung sendiri, ketika create databasenya berhasil, statusnya itu available. Nah teman-teman pastikan ketika nggak dipakai, itu uh, action-nya dihentikan nya mohon dihentikan, karena kalau tidak dianggapnya kita pakai layanannya, kita nggak stop, dan itu pengaruhnya ke kredit poin kita. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Oh, Jadi, kalau cuek, nggak cuek, dinyalain terus ya. nggak apa apa buat mereka ya, kredit poin kita yang berkurang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman, oh, hari ini nyobanya, create instannya dulu, kemudian setelah itu. Saya mau berhentiin, ya udah berarti tolong jangan lupa setelah dipakai dihentikan itu. Ya silakan ada pertanyaan teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai terus bisa top up bu? Ceritanya gitu. Kalau perusahaan menggunakan layanan ini, mereka bayar ke AWS dan gunakan layanan ini untuk nyala terus. Kalau kita, karena kita seolah-olah seperti punya lab virtual aja, ya, kita nyobain layanannya dengan kredit poin yang kita punya, ya, kita harus e, tahu, nyalain, matiin, seperti itu. Hmm, oke, okay, Bu, oke okay. ya, tapi ini perlu teman-teman coba. Ini pengetahuan yang e, perlu untuk teman-teman tahu. Kemudian, yang berikutnya ini adalah penggunaannya. Karena kalau saya nggak kasih lengkap, teman-teman nanti jadi penasaran sendiri ya. Seperti saya sebelumnya penasaran juga. Nah, jadi kalau yang tadi pertama teman-teman tahu apa itu cloud computing. Yang kedua teman-teman saya ingetin nyalain matiin karena pengalaman pribadi ya berkurang kredit poinnya. Yang ketiga ini adalah koneksi dari backuper atau database manager kita ke AWS. Jadi ini endpoint yang menyebabkan ada koneksi antara database manager kita ke instance yang kita bikin di AWS. Jadi ini penting ya teman-teman, ketika kita buka koneksi pada saat tadi pembuatan instance-nya, kemudian endpoint ini di copy paste ke database manager kita. Nah, kita lanjut dulu ya. Yang selanjutnya sintak-sintak yang dituliskan di sini ini seperti yang kita pelajari di kelas show database, use, create, create database dan sebagainya, itu sama karena kita sudah aksesnya di sini jadi yang terpenting adalah ketika uh, database manager ini akses ke RDS oke okay. jadi itulah uh, pembahasan tentang AWS di mana database kita sekarang tersimpannya di cloud, saya sih minta dengan salam teman-teman, ayolah dicoba karena ini ngebantu banget kita nggak takut lagi kehilangan data karena database kita ada di cloud tidak di local host kita lagi Seperti itu teman-teman Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman Mudah-mudahan videonya e, Membantu Karena saya juga nunggu untuk nyala dan Matinya dan untuk koneksinya dan sebagainya Buat teman-teman Itu perlu untuk dicoba Agar kenal dengan cloud computing Ya untuk endpoint nanti di share atau gimana? Enggak. endpoint teman-teman coba -coba bisa bikin sendiri. Oh, iya iya, iya. Jadi gini, setelah teman-teman join ke classroom, kemudian teman-teman lihat ada credit point yang di akun teman-teman, teman-teman bisa pakai layanan AWS. Cuman kelas kita sih terbatas kita belajarnya yang untuk RDS instannya aja. Dari situ teman-teman bisa lihat sendiri Kemudian teman-teman ciptakan database sendiri, cuma karena kita contohnya pakai yang di kelas ya bolehlah, silahkan langsung copy paste yang dari Meli DB. Tapi selanjutnya teman-teman koneksi udah bisa sendiri ke database yang teman-teman buat di cloud, seperti itu. Jadi nggak harus satu endpoint kita pakai bareng-bareng, nggak. Teman-teman memang bakal bisa dengan akun mahasiswa itu dengan kredit poin si 50 dollar itu bisa bikin sendiri. Jadi, udah kayak akunnya edukator, hanya kreditnya memang karena diberikan akibat join dari classroom itu, Stan. Mm, ya, yeah, siap. siap Oke. Okay. Jadi, okay, bisa, bisa nyobain semua. Cuma jangan lupa matiin ya. Kalau ma lupa, itu akunnya nggak bisa ditambahin poin lagi. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Kalau nggak ada, kita akan tutup kelasnya. Teman-teman diminta untuk mencoba RDS Instant, bikin di AWS. Jangan lupa kalau udah bikin, berhasil create, tungguin available. Lalu kalau nggak lanjut ke video 3, teman-teman stop dulu. Jangan dinyalain terus. Kalau dinyalain terus, nanti teman-teman uh, credit point-nya berkurang. Ya, nggak apa-apa. Videonya udah ada sih, bisa ditonton lagi ya. Kemudian jangan lupa dikerjakan. Soal latihannya dua, untuk dijawab sekalian kehadiran. Itu aja paling teman-teman. Kalau ada apa-apa boleh kontak Stefanus atau lewat Q&A, uh, silahkan aja. Cukup ya sampai sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman uh, jadi nyoba untuk di Cloud Computing. Oke, okay. terima kasih teman-teman.